Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Ada tiga waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan. Raihlah keutamaan tersebut dengan terus memperbanyak doa. Allah Ta'ala berfirman. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 Namun doa itu mudah dikabulkan jika seseorang punya keimanan yang benar. Hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap Muslim apabila dia memanjatkan doa, akan dikabulkan. Hadis Riwayat Al-Bazar Al-Haitsami Ada tiga waktu utama terkabulnya doa di bulan Ramadan. 1. Waktu sahur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Rab kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Saat Berpuasa Dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tiga orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang disalimi. Hadis Riwayat Ahmad Imam Nawawi Rahimahullah berkata, disunahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya, juga ia boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan, begitu pula jangan lupakan doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Al-Majmu, 6 per 273. tiga. Ketika berbuka puasa, Nabi S.A.W. bersabda. Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak, satu, Pemimpin yang adil, dua, Orang yang berpuasa ketika dia berbuka, tiga, Doa orang yang tersalimi, Hadis Riwayat Tirmidzi. Disebutkan bahwa kenapa doa mudah dikabulkan ketika berbuka puasa yaitu karena saat itu, orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri. Moga Allah memperkenankan setiap doa kita di bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa.